Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada serial 10 Sahabat dijamin masuk syurga. Hari ini kita akan membaca kisah tentang Ali bin Abi Tholib. Siapakah Ali bin Abi Tholib? Dia mendapat julukan sebagai pemuda yang cerdas. Nah, di sini digambarkan ada seorang sosok pemuda gagah. Apakah dia yang bernama Ali bin Abi Tholib? Kita simak ceritanya ya Sebelum membaca Mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tak kenal tokoh Muslimin satu ini Ya, dia adalah Sosok Ali bin Abi Tholib, Salah satu khulafaur Rashidin Di buku ini Diilustrasikan Ali bin Abi Thalib seperti pemuda yang ada pada gambar ini. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, putra dari paman Rasulullah Abu Thalib. Hmm, di buku ini diilustrasikan tentang kehidupan kota Mekah. Lihat, gurun pasir, ada pohon-pohon kurma, gedung-gedung tinggi. Keutamaan dan keistimewaannya tidak perlu dilakukan lagi. Keistimewaan siapa ya? Tentunya ini mengisahkan tentang keutamaan dan keistimewaan dari sosok Ali bin Abi Tholib. Lihat, lucu sekali bayi ini kan? Digeno oleh seorang ibu. Dan sepertinya ini adalah ayahnya. Apakah benar ini ayahnya dari bayi ini? Siapakah bayi ini? Oh, ternyata ini adalah Ali ketika bayi Ali lahir di Mekah, tepatnya di daerah Hijaz Beliau lahir dari seorang ibu bernama Fatima binti Asad nah, Benar, ini adalah ibunya Ali yang bernama Fatima binti Asad Abu Talib menyerahkan Ali saat usianya 6 tahun pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri beliau Khadijah saat itu. Rasulullah belum memiliki putra. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasuhnya hingga dewasa. Nah, ya, inilah dia momen saat Ali diserahkan kepada Rasulullah dan Khadijah. Ibu Ali dan ayahnya mengantarkan Ali kecil kepada Rasulullah untuk diasuh. Bagaimana ya kegiatan Ali selama ia kecil? Lihat, sepertinya Ali bahagia sekali ya. Ia mengambil air, menimbahnya dari sumur, kemudian menuangkannya ke dalam bejana-bejana. Pada saat lahir, sebenarnya Ali diberi nama Haidar bin Abu Talib. Artinya singa dari Abu Talib. Terus kenapa kita mengenalnya dengan nama Ali bin Abi Talib ya? Apakah namanya dirubah? Simak kisahnya. Namun Rasulullah s.a.w. kurang menyukai nama itu. Rasulullah memanggilnya Ali. Yang artinya yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Oh ternyata nama Ali yang sebelumnya diganti oleh Rasulullah menjadi Ali yaitu dari nama Haidar bin Abu Talib menjadi Ali jadi Rasulullah ialah yang memberi nama pada Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib merupakan orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah istri Rasulullah s.a.w nah dia adalah anak laki-laki pertama yang mengakui kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Beginilah kehidupan Ali mengimani Rasulullah saat Islam datang pada Rasulullah. Masya Allah. Ali sudah mengenal Islam dengan baik sejak kecil. Masa remajanya dihabiskan untuk mengikuti majelis ilmu Rasulullah SAW. Dia adalah pemuda yang sangat cerdas dan suka belajar hingga dia dikenal sebagai seorang ahli tafsir dan pakar hukum di zamannya. Nah, Masya Allah. Jadi dari ali kecil saat ia dias oleh Rasulullah, dia berkumpul dengan orang-orang ahli tafsir. Sehingga pada zamannya dia adalah pemuda yang sangat cerdas dan suka belajar. Ketika Ali bin Abi Tholib dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan Fatimah Raudiyahul Huwa'an. Ha. Ini adalah Fatima dan ini adalah Ali Fatima ini adalah putri Rasulullah SAW Dan dinikahi oleh Ali Hingga lahirlah putra-putra dari Ali dan Fatima Ali dan Fatima menikah setelah perang badar Mereka memiliki dua putra Namanya adalah Hasan dan Hussein Kehidupan mereka sangat bahagia. Masya Allah, putra-putranya Hasan dan Hussein tumbuh dengan sehat bersama Ali dan Fatima. Malaikat Jibril pernah mengabarkan pada Rasulullah Alaihi Wasallam bahwa Ali yang akan menjadi menantunya. Masya Allah, Ali berarti sangat spesial juga di sisi Allah hingga. Malaikat Jibril langsung memberitahukan mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya Ali adalah orang yang akan menjadi menantu Rasulullah. Maka dari itu, Rasulullah SAW pernah menolak pinangan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar, untuk Fatimah. Jadi, sebelum Fatimah menikah dengan Ali, ternyata sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar dan Umar, pernah melamar Fatimah. Tapi Rasulullah menolak. Karena apa? Malaikat sudah mengabarkan bahwasannya Ali bin Abi Thalib akan menjadi menantu Rasulullah. Ali dikenal dengan kebaikan dan keberaniannya. Dia pernah menggantikan Rasulullah untuk tidur di ranjang beliau saat hendak mencerah. Saat itu, kaum kafir Quraisy berniat untuk melukai Rasulullah. Lihat di sini, kaum kafir Quraisy itu sudah berencana untuk membunuh Rasulullah, tapi saat itu Rasulullah sudah digantikan posisinya oleh Ali di rumahnya. Saat itu, kaum kafir Quraisy berniat melukai Rasulullah, maka Ali menyamar sebagai Rasulullah untuk melindunginya. Ali juga pernah menggantikan Rasulullah SAW untuk menjaga Kota Madinah dari serangan musuh. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang, Ali banyak mendapatkan keberhasilan dalam peperangan, termasuk menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar. Lihat sosok Ali ketika berada di medan perang, sangat berani. Beliau totalitas sekali membela agama Allah, hingga banyak sekali kemenangan saat dia. Terlibat di dalam perang, masya Allah, setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Khulafaur Rashidin Abu Bakar asyiddiq menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Setelah itu, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib, keempat. Gambar pada buku ini mengilustrasikan adalah Hurafa Urasyidin, yaitu Abbaqar Ashiddiq, Ali bin Abi Thalib Umar bin Khattab, dan Usman bin Affan. Ali memimpin umat seperti Umar bin Khattab saat memimpin tegas dan disiplin. Ada beberapa perubahan yang dilakukan Ali selama kurang lebih lima tahun kepemimpinannya. Masya Allah, sungguh, Ali adalah sahabat Rasulullah yang dapat dipercaya. Dan beliau berhasil memimpin seperti sosok Umar bin Khattab, yaitu tegas dan disiplin. Hal itu membuat banyak orang kurang senang. Subhanallah, ternyata kebaikan yang dibuat oleh Ali tetap ada saja orang-orang yang tidak senang pada dirinya. Yaitu mereka sudah tidak lagi bebas seperti saat Usman memimpin. Walaupun banyak yang tidak menyukai Ali karena ketegasan dan kedisiplinannya, ia tetap teguh menjadi pemimpin yang amanah. Lihat, di gambar ini diilustrasikan sosok orang-orang yang tidak menyukai kepemimpinan Ali, tidak menyukai Ali yang tegas dan disiplin. Hmm, Ini tentunya sangat manusiawi, di mana setiap kebaikan pasti ada saja orang-orang yang tidak menyukai hal tersebut. Pada masa kekhalifan Ali, terjadi beberapa kerusuhan dan perang saudara antar-muslim. Perang tersebut antara lain adalah perang Jamal dan perang sifil Di dalam buku ini diceritakan bahwasanya Ali wafat di usia 63 tahun. Baiklah. Sebagai seorang muslim, kita harus meneladani kebaikan, keberanian juga kecerdasan Ali. Ayo kita get belajar agar seperti Ali yang soleh dan cerdas. Demikian kisah Ali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu dengan serial 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.